ada versi lain kalau yang saya tangkap dari Entos itu lepas lepas itu yang menangkap sekali Kalimosodo itu Sang Hyang Menang nah Sang Hyang Menang lalu menitipkan sekali Kalimosodo ini kepada Petro Nah ini dari dari sini kemudian berlanjut ke lakon Petro jadi Ratu itu mulanya dari sini ya Entos membuka pagelaran di demak itu adegan pertama itu Sang Hyang Menang menyerahkan sekali Kalimosodo kepada Petro Setek, langsung muncul tong-tong shot ya Nah apa Nah kalau yang eh, dikasih diserahkan ke Petro nah yang saya ceriteng itu dia bikin sanggit ketika Petro diserah itu bingung ya ini gimana cara menjaga itu ah, diselipkan di ikutnya gitu. nah ketika diselip itu dia petro kok, kok anu ya kok, penak, rasanya jadi merasa GR ya jadi kayak anu lah ya ada rasa bahagia ada rasa kuat gitu loh akhirnya ayo oh, ayo oh, oh, anu rokok orang panas nggak dolek kira kira gitu cocok kok orang apa anu, sakti dia mencoba itulah dia dalam perjalanan itu menaklukkan kerajaan sampai akhirnya dia menaklukkan apa kerajaan itu jadi lalu jadi prabu tongtong -tong satu dia mengalahkan satu kerajaan rajanya nya lalu menjadi pembantu dia pakaian kebesarannya dia pakai dia gelarnya prabu tongtong -tong shot dan bir kedua ya. nah, itu benar masuk ke lakon Petro Jadi Ratu yang saya ceritakan itu. Nah jadi itu ya teman-teman eh, sekalian gambaran ya lakon Petro Jadi Ratu kaitannya dengan lakon sebelumnya Mustoko Weni. Nah lakon-lakon wayang ini sebelum kita pahami kita mesti sadari ya paradigma paradigma wayang itu memang diciptakan oleh para wali kan konteksnya abad awal abad 16 ya awal abad 16 itu memang untuk untuk dakwah-dakwahnya para wali ini kan saya mengajak orang untuk untuk membentuk kepribadian sebetulnya kenapa dibentuk kepribadian integritas diri karena konteksnya waktu itu Majapahit sedang, imperiumnya sedang apa eh, tercerai berai ya tercerai berai banyak kerajaan-kerajaan memisahkan diri ya banyak kerajaan baru muncul lalu terjadi perang ya perang yang tidak berkesudahan itu ya. lalu nilai-nilai lama Majapahit runtuh ya. Pada saat itu sebenarnya datang kolonialisme ini yang jarang orang ya. Tahun 15-15 itu Portugis sudah masuk gitu dan sudah sudah ada Tengara ya, para wali datengara ini masuknya bangsa barat ini tidak akan bisa diusir melalui perjuangan politik ya. Tapi ini harus antisipasi dari segi manusianya. Yang diselamatkan ini manusianya. Karena ini akan akan lama, akan lama pengarah anomali datangnya orang-orang Portugis orang Barat itu apa itu dulu itu di Nusantara kalau orang dagang ya dagang ya Nah anomali yang dibawa Portugis itu mereka da dagang bahwa kapalnya itu ada meriamnya ya. Ya. Hmm. ada senjatanya jadi kalau nggak mau dagang ya di perangi ini anomali terjadi anomali di kawasan di kawasan Nusantara itu jadi perang itu lalu tahun 1511 kita tahu mereka menaklukkan uh, Malaka terus boleh masuk ke Jepara ke gitu ya. jadi ada ada konteks itu ya nilai-nilai lama sedang runtuh ya. kesatuan negara Majapahit sedang tercerai berai lalu ini datang bangsa-bangsa barat yang dengan nilai-nilai yang sama sekali lain ya nah pada situasi itulah sebetulnya wayang ini di, di, diciptakan digelar ya. untuk apa untuk mendidik manusia manusianya ya. supaya apa ya, nggak nggak hilang ya nggak hilang apa eh, jati diri kemanusiaannya di bagian dari dari apa eh, pendidikan ya para wali ini konteks konteksnya ya. Nah jadi yang digelar di dalam wayang ini sebetulnya ilmu ya ini sebuah uh, ilmu kesampornan, ilmu kemanusiaan, ya. ilmu bagaimana manusia menjadi uh, manusia ya. Nah manusia supaya menjadi manusia dia harus dikenalkan asalnya, asalnya manusia ini dari Tuhan, alam ini juga asalnya dari Tuhan, semua yang tergelar ini berasal dari Tuhan, bahkan ini manifestasi Tuhan nah supaya dia tatanan ini bisa menjadi bagus manusia bisa menjadi manusia dia harus tahu jati dirinya tahu sumber dirinya ya tahu jalan kembali kepada Tuhan nah wayang itu mengenalkan itu ya wayang itu mengenalkan bahwa kenyataan yang tergelar itu ya. saya mengutip panjang dari sentini itu ya. mungkin nggak itu itu kaitan dengan martabat 7 dan sebagainya nggak nggak mungkin nggak usah kita bicarakan tapi intinya wayang itu mengenalkan itu nah kita bisa melihat wayang itu secara syariat sama secara hakikat sebetulnya. Ya. Saya juga dapat ilmu ini pas acara di alun-alun negara itu. Jadi ternyata dulu itu kalau melihat wayang itu bisa memang dari mestinya dua, ya di tenda dua dari depan itu artinya dia melihat dalang langsung, melihat gamelan, melihat wayangnya dari depan warnanya wayang dan surnya itu. Ada satu lagi yang nontonnya dari dari belakang. Dia lihat ya nggak lihat dalangnya, nggak lihat singdennya, nggak lihat alat-alat gamelannya dia hanya lihat bayangan saja. Nah, yang melihat di depan itu, itu secara syariat. Betulnya, yaitu melihat cara syariat, syariat godaannya banyak, ya bisa pilu, ya bisa lo tergoda cantiknya sinden, <guluh> bisa tergoda yang nonton, ya kan? Ada yang belakang sindir itu pakaiannya ininya terbelah gitu. Jadi banyak yang melihatnya itu hanya hanya dadanya sindir. Itu godaan terlalu banyak itu lihat di depan itu. Dan itu memang memang lahiriah ya itu nggak lahiriah. Nah dari godaan lahiriah itu kan di tuntunan ini sebenarnya syariat syariat itu adalah dalang itu ibarat Tuhan. Manusia itu ibarat wayang-wayang lah. Manusia itu harus manut kepada dalangnya nggak bisa nggak nggak nggak Nah, dalang tidak langsung manifestasi Tuhan Tapi juga itu sebetulnya bisa mewakili sosok seorang raja Dan wayang-wayang adalah kawulonya hamba raja itu ya. Nah, takdirnya Tuhan, ketentuan Tuhan harus dititipkan ke dalang Manusia itu hanya pasrah kepada apa yang di Nah, ini juga perlambang syariat bahwa raja ini sebetulnya juga manifestasi Nabi Muhammad ya Nabi Muhammad itu sudah-sudah apa diberi semua ajaran semua tak dan manusia sudah diberitahu. Nah, tugas manusia sebenarnya hanya mengikuti ya, mengikuti syariat ini. Itu gambaran dari dari depan ya, dari depan itu untuk awam itu cukup di situ ya, untuk mudah di situ. Nah, kalau dari belakang itu yang dilihat bayang-bayang, itu sebenarnya mesti melihat bayang-bayang diri kita sendiri ya melihat bayang-bayang diri sendiri jadi itu kenyataan itu sudah hanya sudah satu kesatuan ya satu sudah kalau di depan kan masih terpisah-pisah itu gamelan sendiri ya sing dan sendiri dalang sendiri wayang sendiri macam-macam tapi kalau dari balik kelir banyak-banyak itu kita melihatnya satu satu kesatuan kita dah tidak melihat rincian gitu ya tidak melihat perincian kalau sudah mentaram itu kita melihat itu sama semua satu keutuhan ya rupa suara Ya, gerak tindakan itu kita harus bisa mengenali ya kita harus bisa mengenali itu itu gerak diri kita dari mana sedang apa mau kemana ya apa tujuannya gitu ya itu itulah itu nah itu prinsip-prinsip uh, umumnya seperti itu ya nah saya punya punya uh, apa lebih lanjut punya pengalaman ya, nita ini TNI itu bahwa sebetulnya dari diri bayangan diri kita itu pada umumnya orang kan kemudian nonton wayang itu meng, anu itu seolah masih di luar diri ya orang itu punya tokohnya masing-masing dan orang selalu mengidentikan aku ini Arjuna Arjuno kaim si cakel ya. jadi mesti anu ya seolah di luar semua ya jadi aku ini mesti orang lain itu Duryodono itu mesti orang lain gitu loh ya, tidak anu ya. Itu kan masih masih ter masih seolah anu, orang bisa bisa hanya mengidentifikasi diri dengan tokoh tertentu ya dengan hero tertentu gitu ya. Nah, eh, apa? Oke, itu juga ini tataran-tataran apa yang yang yang lebih luar. Ada yang lebih dalam lagi kalau saya bilang lebih dalam lagi enggak? Itu semua yang terjadi tokoh itu ada di dalam diri kita semua ya. Nah ada kunci ya, di, di dalam janturan dalang di jejer pertama itu ada dalang itu selalu menyebut kata Ka Eko Adi Doso purwo. Ya. Ka Eko Adi doso Purwo. terus lo, di, bisa saya nggak bisa dalang ya apa kalimat halnya. tapi intinya ini Ka Eko Adi Doso Purwo. terus nanti ada 100.000 ini dimulai dari 10 nanti ini kaitannya dengan alur negara jadi kemari pahlaw jinawi dan seterusnya itu panjang apa panjang kunjung dan seterusnya ya nah Ka Adi doso Purwo ya ini saya mengartikannya itu adalah ini semuanya itu dimulai dari ya Purwo itu dimulai ya dimulai dari kesatuan yang luhur 10 unsur ya ga Adi doso Purwo jadi Semuanya untuk melihat ini kunci untuk melihat semua pagelaran wayang menemukan kunci itu itu adalah kita masih mencari kesatuan yang luhur kesatuan yang benar kesatuan yang indah di antara sepuluh ini itu mulainya dari situ untuk menjadi seratus untuk menjadi seribu dan lain itu pasti mulainya dari sepuluh sepuluh ini angka sempurna ya jari-jari kita sepuluh jari-jari kaki sepuluh ya perilaku kita yang selamat itu kalau kita mengikuti sepuluh perintah Tuhan ya Teng Kamandos ya, di Taurat yang Musa itu 10 ya. ini dasar untuk keselamatan kita sebetulnya ada kita harus mencari mengenali 10 unsur diri kita yang harus disatukan secara adi secara indah secara luhur supaya kita bisa selamat ya. nah sepuluh ini siapa yang harus kita kenali ya? itu kalau dalam guleri ilir itu kan ada belimbing kita harus mencatat ini jadi mesti lima lima sepuluh itu lima panca indera kita itu kalau di jejer, itu jejer amarto ya amarto itu artinya apa amarto itu artinya dasar ya? modal dasar kita kekuatan dasar kita untuk jadi orang baik kalau kita bisa mengenali menghidupkan panca indera kita dengan benar memutuskannya ya tapi ini lima ini juga belum kuat, ini harus mencapai belimbing yang lima. Yang lima apa? Itu ada panca indera di dalam juga yang yang lima. Itu yang harus disatukan supaya jadi sepuluh. Ya. Jadi panca indera yang pertama apa? Pernafasan. Ya. Ini yudhistira. Tak saya singkat saja ya. Pendengaran. Ini bima. Penglihatan Arjuna. Ya. Lidah. Perasa. Ini nakula kulit pelaksana itu sadewa. Nah ini mesti kita menemukan yang lima lagi, yang lima lagi ada di dalam itu yang pertama karena karena ini keseimbangan kita, ya, karena ini saudaranya Pandawa yang dibuang. Ya, tapi walaupun dia dibuang, lalu hidup di lingkungan Kurawa, dia tidak kehilangan kasih sayangnya kepada adik-adiknya. Lalu ini berat sekali tugas karena ini ya keseimbangan kita. Lalu dia hidup di lingkungan kurawa yang jahat, tapi dia tetap bisa menjaga kesatria kesatriaan dia. Jadi dia dia tetap tahu mana yang benar, mana yang salah, dan dia menjaga itu. Ini ini keseimbangannya. Ini karena. Lalu yang ketujuh Sumbadro ini rasa, ini ya, rasa. Kedelapan itu Krisno, Krisno ini akal kita, pikiran kita. Lalu kedelapan ini Bala Dewa, batin kita ini 9 ya. lalu Ruh ya ini dalang yang membuat ini semua bergerak itu unsur ke-10 Ruh 0 ya, kosong ya tidak ada 1 2 3 4 5 yang di luar 6 7 8 9 kosong itu di di dalam nah, ini mesti dipadukan nah ini 10 ini dipadukan juga dengan rumus 10 K ekor ya. jadi kuncinya perkawinan antara Arjuna dan Sumbodro ya ini tuh apa Tujuh dengan tiga, tiga dengan tujuh, sepuluh. Ya. Ini artinya apa? Penglihatan dengan rasa. jadi ya. nah ini harus, harus hubungannya harmonis, harus serasi. Ya. Harus serasi. Serasinya gimana? Karena apa yang kita lihat itu faktual dan biasanya langsung masuk ke dalam rasa. Jadi nah kalau kita melihatnya jelalatan, banyak hal horor, banyak hal tragis, banyak hal apa, itu akan membebani Rasa. Demikian juga kalau rasanya belum halus, belum tertib, itu nanti rasanya juga akan memperbudak mata untuk melihat banyak hal supaya dipuaskan. ya. Jadi ini hubungan yang kalau nggak serasi, nggak labil, ini goncang kita ini, nggak akan selamat ini kita ya. Nah kunci yang lain itu jamus kalimosodo ya, jamur kalimosodo ini sebutnya ingatan kepada Tuhan ya, zikir ya. Daya di dalam kalimat tauhid, ya. energi di dalam apa? kalimat tauhid itu cantik. Itu yang Megan harus melekat pada yudhistira, ya satu pernafasan, ya. Jadi ini artinya kunci untuk kita selamat juga, nafas kita itu harus terikat erat dengan pikir, ingat kepada Tuhan, syukur kepada Tuhan, ya. Nah, ini tidak sekedar di lisan pikirnya itu, tapi karena apa, eh, masuk itu mengikat batin, ya. Di, Sebelum terjadi perang protoyuda ini, Baladewa itu diakali untuk diikat di grojogan Saemu ya. hanya tiga 1000 ya. Jadi batin kita supaya jadi putih, jadi bersih nafas setiap tarikan nafas kita supaya tidak lepas dari ingat. Ini kunci ya 19 10 lagi ya. 1, 9 nanti Bima itu telinga kita itu di, dihubungkan dengan 8 yaitu apa, Krisna pikiran, ya. Jadi informasi yang kita dengar, ya, ini kan tidak valid, ya. Sumber dari luar itu hoax ke hari ini ya, hoax, ya, black campaign, gitu ya, disinformasi, misinformasi, ya, agenda dan lain-lain, ya. Nah, itu harus dimasukkan ke jangan ke perasaan orang kalau baru mendengar kok langsung. Perasaannya yang bergejolak nggak selamat dia itu akan goncang ya. Tapi kalau baru mendengar itu harus masuknya ke Kira. pikiran diolah mana yang baik mana yang benar mana yang penting mana. itu harus dipilah. Demikian juga pikiran juga harus dihidupkan ya. Akal kita harus dihidupkan dengan logika dengan dengan semua ilmu supaya apa dia juga bisa semua masukan yang tidak terkontrol dari telinga itu dia juga akal itu punya folder punya bisa memilah bisa lalu dia juga bisa mengambil kesimpulan dari semua informasi Nah kalau pikiran kita mati Informasi yang masuk gak bisa kita olah Nah karena itu kemudian ini, ini ajar eno ya. Ini kunci, kunci untuk keselamatan untuk jalan Supaya kita menemukan kebenaran dan sebagainya Itu digelar di dalam wayang ya, Jadi semua lakon itu menggambarkan Perilaku kita itu sebetulnya sumbernya munculnya dari mana Siapa yang mengendalikan, kemana arahnya Apakah lahir dari hubungan Kesatuan 10 unsur ini atau enggak Kalau tidak Sulit akan menemukan jalan Kebenaran Ya kesungguhan ya. Nah ini 10, 10 apa, uh, Unsur yang penting Nah kalau 10 unsur yang ada Kesungguhan mencari kebenaran ya, nah, Biasanya kan Kalau di wayang ini yang suka bertapa kunci, kunci utama lakon kan Bima sama Arjuna ya. Ini kan telinga sama Mata ya di hidup kita sehari-hari kunci ya. ini penting menghadapi langsung kita berhubungan dengan kosmos dalam arti lahiriah ya, alam itu ini telinga dan mata. Ini fungsinya mencari data input data ya. Kalau lidah dan kuling itu pelaksana. Jadi data yang diterima oleh mata dan telinga itu nanti akan mengolah pikiran dan rasa ya. Baiknya ti ano ya ini masih ada ada bagian mengolah ini semua itu ya. Nah, akal dan rasa ini sebetulnya tidak cukup kalau keseimbangannya nggak jalan, ya. Ini bisa bentrok sendiri ya. Jadi manusia ini kan kalau di dalam ilmu, kan kalau Tuhan itu satu, namanya banyak tak terbatas ya. Tuhan itu satu, tapi sifat dan namanya banyak, tapi itu satu. Nah, manusia itu ada ya. Manusia ini banyak sekali jus-jusnya ini, bagian-bagiannya dan belum bersatu ya banyak kontradiksinya mata dengan telinga aja bisa menangkap informasi yang salah beda ya. pikiran dan rasa itu bisa menyimpulkan hal yang berbeda dan sering benturan ya apa yang menurut akal itu baik menurut merasa jangan apa yang menurut rasa harus dilakukan akal jangan bisa jangan ini bisa kontradiksi jadi kalau nggak bisa kesatuan di keseimbangan ya. ada ada apa eh, lah keseimbangan itu di dalam ya nanti kaitannya dengan batin dan roh ya jadi kalau hanya bersumber dari informasi dari luar yang ditangkap oleh ak, apa, e, mata dan telinga dan diolah hanya dengan akal dan rasa itu tidak murni, itu tidak terjamin karena apa? Itu sumber dari luar. Nah ini orang sering mengabaikan ya, kita tuh sering hanya mengandalkan pikiran dan rasa, kebiasaan-kebiasaan itu. Lalu kita kadang lupa pada keputusan itu mesti melalui keseimbangan. Nah kalau keseimbangan itu larinya ke dalam ya kepada batin kepada Ruh ya jadi nanti sumber dari pikiran apa yang kita pikirkan mesinnya kan mesin kan dari Ruh ya dari inspirasi-inspirasi yang paling paling yang, mentah, yang paling jauh nanti dari Wahyu dari ilham dan seterusnya itu itu yang sebenarnya murni tapi kalau yang dari luar itu sebetulnya kotor ini pertarungan di situ nah kesatuan itu yang yang paling penting itu Ka Eko, Ka Eko Adi K.E.K.Adi Purwa. itu mulainya dari situ dan itu yang tergambar di dalam Uh, nah, kalau ini sudah mulai kesungguhan ke sini ada, itu punokawan akan datang. Ya. Ini kalau orang zaman ngaten punokawan itu sebenarnya sedulur papat. Sedulur papat itu sebetulnya ini malaikat pendamping kita, ya. Ini kalau ada seorang satria sedang bertapa, itu artinya kita ini sedang sungguh-sungguh ingin mencari kebenaran dengan tulus, kita akan ada bimbingan. Semar itu bimbingan kepada keseimbangan kita ya supaya kita omongnya bijak ya tindakannya bijak gitu ya tata krama sopan gitu ya petro itu sebenarnya pendamping telinga supaya apa telinga kita bisa menyaring informasi yang penting sama tidak penting itu bisa disaring tanpa pertimbangan akal supaya apa kalau sudah disaring petro akal nggak terlalu beban kerjanya ya garing itu mata ya jadi garing itu cacat ya mohon maaf ya cacat itu nah itu supaya orang tidak mencacatkan orang lain dia introspeksi yang ya, bukan menggaringkan orang lain ya, tapi harus bisa melihat garingnya diri diri sendiri ya nah bagong itu pendamping apa eh, kulit kita ya, pelaksana kita ya. bagong ini berat ya bagong ini suaranya saat karena itu mengingatkan sebetulnya kulit kita itu kecapean sudah disuruh apa ya yang mengambil keputusan akal atau rasa yang menjalankan adalah kulit Ya, yang, ini kesatuan ya kesatuan 10 unsur <tuh> lalu ada datang sedulur apa, -apa. ini kun, apa uh, kuncinya lah dengan kunci itu kita bisa melihat sekarang pralambang di dalam lakon Petro jadi Ratu Mustokoweni itu ya <tuh> <tuh> <tuh> kalau kita lihat kelengkapan keseluruhan cerita itu kalau kita mulainya dari mustokoweni mustokoweni itu, itu jelas ya Pandawa 5 ditambah Krishna sama Baladewa sedang sibuk membangun Candi ya di makam leluhur itu artinya ada keseluruhan diri kita panca indera kita pikiran kita batin kita sedang sibuk fokus membangun Candi Candi itu apa Candi itu sebetulnya pralambang dimensi material dari tujuan kita makam leluhur itu apa pralambang kewibawaan jadi kita sedang mengejar kewibawaan, me me memperjuangkan kewibawaan kita dengan ukuran-ukuran yang materialistik soal jabatan, soal status, pangkat, kedudukan semua yang sifatnya materialistik ya. itu pralambang ketika semua diri, unsur-unsur diri ini sedang fokus ke situ nah ini bahaya datang artinya apa kalau sedang fokus itu itu jamu sekali masodo kita sedang terancam dicuri ya. dicuri oleh mustokoweni mustokoweni itu pralambang dari apa? ambisi ya bahasa sekarang pun megalomania saya tidak tahu. Jadi apa, ambisi kemegahan apa duniawi ini yang akan mencuri orientasi hidup kita ya. Tadinya orientasinya itu hanya mau ibadah ikhlas gitu, tapi kok kemudian melihat apa enaknya jabatan, enaknya kekayaan lalu lupa ya bisa belok. Lalu kita kemudian bisa mengorientasikan diri untuk kemegahan <tuh> duniawi. Ini artinya jamus kalimosodo dicuri oleh mustokoweni nah dalam situasi seperti itu guncang itu itu Sri Kandi itulah ketajaman rasa kita ya Sri Kandi itu istrinya Arjuna ini kaitannya dengan rasa istrinya Arjuna sih Larasati. itu kan keselarasan ya sumber itu kehalusan ya. Sri Kandi ini ketajaman ya di memanah menangkap oh ini ada nggak beres ini, ini orientasi hidup ada nggak beres berusaha nah, ini gelisah mungkin gelisah ya dia berusaha untuk mengembalikan jamu sekali masodo itu Rasa kita itu, tapi masih terlalu kuat ambisi ini. Ya. Lalu Bambang Priyambodo, Bambang Priyambodo itu anak-anaknya Arjuna dengan Suprabo. Ini lambang mata dengan cahayanya. ya. Nah, jadi rasa ketajaman rasa belum cukup. Itu kemudian pakai data-data yang lebih faktual, ya, kejernihan fakta-fakta itu juga untuk me anu ya, mengembalikan orientasi ini ya. Mesti di, diingatkan ya, orientasi kepada materi itu apa sih? Hampak gitu kan, gitu, secara contoh-contohnya lihat gitu ya Itu nggak akan abadi, nggak akan menjamin keselamatan dan suruhnya itu Wah oh, ini terjadi perkelahian ini, terjadi per, per, perkelahian ya Lalu, kalau kita tahu akhirnya walaupun Bambang priambodo berhasil merobot Janus Kalipsodo Tapi juga tergoda kan, gitu kan Mata kemudian tergoda kepada eh, kecantikan stokol Wah oh, ini lepas lagi jadi ini pergulatan ini sebenarnya pergulatan pencarian itu Lah di titik itu Ini artinya apa? Ini artinya bahwa kesatuan 10 unsur kita dan tercerai berai karena nggak ada jamus kalimosodo. Ya, Jadi pengikat kesatuan 10 unsur kita itu si pengikatnya yang memberi arah itu jamus kalimosodo Yang menguatkan yang memberi arah itu jamus kalimosodo Nah tanpa jamus kalimosodo ini tercerai berai Nah ketika ini tercerai berai punuk kawan lari <tuh> ya terpisah ikut terpisah juga ya Punokain terpisah semar gareng sama bagong di padepokan petroknya keluyuran sendirian nah petrok petrok lalu mendapatkan sama sekali masodo tapi diri kita ini setengah akur sedang kacau orientasi hidup kita sedang kacau ya telinga dan mata tidak satu telinga dan batin enggak ya, batinnya sedang ruwet gitu ya suram gitu ya tanpa zaman sekali mau batin kita keruh kalau batin kita keruh kotor itu batin kita cenderung kepada ku kurau jadi Bola dewa itu mesti jejernya itu masuknya di hastino sering kali ya disampai karena dewa ini mertuanya durudana jadi batin kita itu kalau enggak digojokan sewu itu cenderung berpihak ke kurawa kurawa ini adalah ngastino itu jujur sepertinya nek, kalau pakai anu itu itu kromodongso ya jadi itu apa bentukan dari semua keinginan-keinginan kita daftar keinginan kita identitas kita kemegahan kita sombongan kita itu semua di diastino itu nah, batin kita cenderung ke situ nah jadi di dalam situasi keterjep keterjeprean ini betapapun petrok itu bahwa ini dia nggak kuat ya lalu jamu sekali mau ini kena energinya berbalik menjadi negatif ya menjadi negatif lalu lahirlah Prabu tongtong Tongtongsot -tong yang dan perilakunya nggak karu-karuan, ya. nggak karu-karuan, sebuah kontradiksi, sebuah enggak konsisten, ya. Tapi sakti, nah, nah ini jebakan ini sakti ini kan, so, kalau kita memandang itu hero hebat ini, sakti ini kan tak terkalahkan. Padahal maksudnya sakti ini kebal, jadi orang ketika orientasi hidupnya sudah fokus ke duniawi sementara pikiran nggak jalan batinnya keruh kayak gitu ya informasinya enggak valid kan gitu ya ini dikendalikan sebetulnya oleh oleh ilusi ya oleh sesuatu ilusi tentang kemegahan ilusi tentang kekuasaan ya Nah kalau sudah begitu ya Krishna nggak bisa mengalahkan pikiran diberi diberi argumen apa mental ya 5 ya mental diberi informasi mental Arjuna nggak bisa mengalahkan juga diberi fakta fakta mental lagi ya. jadi ini kita bisa merasakan ini terjadi nggak hari ini ya ini kalau saya kalau kita kosong, satu, kosong satu dan 02 itu kalau kita lihat kalau, kalau kita merasa kosong dua salah kita lo melempar ke sana itu nanti akan balik ke kita ya nanti juga kosong dua akan membuktikan kosong satu itu Baru, baru, baru, baru, baru, baru, baru, baru, dan baru, muncul baru, Paling sulit itu memberi apa, memberi nasihat kepada orang sedang jatuh cinta. Yang kedua, baru, pendukung. baru, baru, baru, ini baru, baru, baru, baru, ini baru, baru, Tong ini, ini. ya baru, baru, baru, kalah mental semua baru, ya. Kue kon itu oh, enggak ada artinya gitu loh ya. itu mental semua. ini sekali lagi, kita awal ya, sekali nah, ya. nah, ini ini Prabu tong tongsok ini ini ini sekali sekali ini ini ini dari apa sekali sekali sekali dari apa sekali sekali itu sekali sekali sekali sekali sekali sekali yang tercuri ketidakutuhan diri gitu nah lalu apa eh, apa petronya itu dan energinya jadi negatif <coughs> ini bendera ini bendera kaosnya bendera apa bukan <laughs> bendera itu kan jamoskali mosodonya ini dipegang dipegang bukan di jalan ya jadi jam jamoskali mosodonya itu bukan dipegang oleh yudhistira untuk merujuk batin ya tapi jamoskali mosodonya itu jadi bendera untuk apa untuk menafikan orang lain dan untuk membenarkan diri hmm. seolah-olah kalau sudah memegang bendera kalimat hari itu itu boleh berbuat apa saja boleh menyalahkan siapa saja boleh melakukan apa saja bir, ya. <laughs> boleh mengambil bir <laughs> <Take beer>. <laughs> <laughs> ya. nah ini ini juga rambang ya ini rambang sama sekali masodo ini salah tempat ya jadi dia dipegang oleh ini petro ini tidak di dalam diri kita ya petro itu di luar diri kita ya, di luar diri kita lalu menjadi energi yang negatif mestinya itu sebetulnya ya menjadi menjadi apa ik, ikatan ya ketika setiap akan tarikan nafas kita untuk berujuk batin kita supaya jernih lalu batin kita yang jernih itu lalu bikin pikiran terang ya membuat telinga itu terbuka ya bisa membuat lidah ini bijak gitu ya itu kan sebetulnya pengaruhnya apa uh, beningnya itu ini kuncinya 19 itu sama sekali masodo dengan apa uh, antara pernafasan dengan batin itu kunci kalau ini lepas enggak ada oh, ini kacau semua ya ini yang terjadi lalu jadi energi negatif yang bisa mengukur siapa saja merusak siapa saja dan hari bisa mengancam tatanan uh, bangsa kita kita nggak tahu ini akhirnya akan seperti apa nah sebagai penutup lakon ini cuma memberikan kunci ya memberikan kunci apa e, jawaban ya di situ e, jawabannya itu kan Kresna la, berhasil lari sama Gatot kaca ya keluar dari apa penjajahan Prabu e, tongtongsot itu ya ini kan Kresna lambang pikiran kita ya lambang kebijakan kita lambang kecerdasan kita akal gitu Gatot koco ini kan anaknya Bima ya jadi Gatot Kocok itu anaknya Bima, Bima itu pendengaran, jadi Gatot Kocok itu jangkauan dari potensi pendengaran telinga Bisa menyangkap sumber-sumber informasi yang dari mana-mana yang jauh dari udara Ada anaknya Bima ini apa yang dari Laut Ontorejo, ya. Jadi jangkauan pendengaran telinga kita itu sebenarnya bisa mendengar informasi dari dalam bumi, dari atas langit, dari dalam laut ya. Itu anak-anaknya Bima ya. Nah, jadi ini Bima dengan Kresna itu perlambang dari pikir, kecerdasan pikiran, intelektualitas dengan validitas data. Kita kan gitu kalau bahasa bahasa anak kuliah hari ini ya. Nah, kesatuan antara intelektualitas dan validitas data itu itu akan bisa mendorong kalau ini bersatu dengan sungguh-sungguh, itu akan bisa mengarahkan kita kepada Semar. Ini penting kuncinya di Semar ya. Kuncinya Semar, Gareng dan Bagong ya. Nah, Semar akara kesungguhan intelektualitas dan varietas data ini semar muncul kebijakan pendampingan ya tuntunan tuntunan ilahi ya kebijakan lalu menurun strategi nah yang dikirim adalah bagong sama gareng ya gareng itu mungkin perlambang kerdahatiyan ya introspeksi ya introspeksi nah bagong itu adalah apa kesatuan ini ya eh, hmm. apa eh, langkah itu dan mereka pendekatannya pakai guyon ya jak, gojekan jak mangan itu hal yang manusiawi sebetulnya hal, -hal manusia karena pada akhirnya p0102 itu itu pada pada sone ya pada pada sone wis jak ya gojek. Ah, jak gojek ya next ketemu jagongan abu dengkul atau ya, jak ngopi rokokan bareng itu dia badar ya cair nah kalau itu terjadi itu itu petro akan Tonton saya akan kembali menjelma jadi Petro. Nah, kesatuan punokawan inilah sebetulnya pendamping, malaikat pendamping kita yang akan membuat arah tatanan ini akan kembali ke, ke tenang. Nah, pertanyaannya hari ini itu, pertanyaannya Krishna kita sama Gatot kita itu, siap ada di mana dan sedang apa, dan apakah kesatuan ini sungguh-sungguh akan bisa menemukan atau menghadirkan Semar dan anak-anaknya ini. Dan bagaimana prosesnya akan terjadi Wabillah alam bi soab demikian ya. Karena kali pengantar apa diskusi kita tentang makna apa laporan petrokimia itu demikian. Masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.